Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada. <tuh> selamat datang kembali di channel saya, Pitra Ganteng. Pada video kali ini, saya akan mereview mobil saya, pemakaian selama satu tahun lebih. Apa aja sih perubahan-perubahan apa aja sih yang ada dalam uh, di mobil saya Aksesoris apa aja yang saya pasang ya selama ini, selama satu tahun ini Saksikan terus video ini Jangan lupa untuk like, comment and subscribe Pojok kanan bawah teman-teman Kalau kalian berkenan dengan uh, channel saya ini Dengan konten-konten saya saksikan terus dukung saya terus supaya lebih mengembangkan uh, channel saya ini selamat menyaksikan uh, saya akan menunjukkan terlebih dahulu dari samping mobil saya ini apa aja yang sudah mengalami perubahan gitu ya dari depan nah ini ini mobil saya teman-teman kira-kira apa aja sih yang sudah Mengalami perubahan ya, nah ini saya mengambilnya di samping rumah gitu kan. Nah, ini selama satu tahun ini mobil saya, uh, saya beli satu bulan setelah saya beli terdampak pandemi. Jadi mobil ini berada di rumah hampir satu tahun. Jadi nanti kita lihat kira-kira kilometernya sudah berapa gitu ya. baik perubahan awal yang sudah saya lakukan yaitu pertama-tama saya membeli emblem ini warna merah gitu ya emblem aslinya burung Garuda sudah saya rubah menjadi emblem Toyota seperti ini warna merah karena memang mobil saya ini e, mau saya akan jadikan e, gaya mobil sporty gitu ya sporty ada banyak warna merahnya gitu nah ini memang dari depan hanya itu aja perubahannya Terus saya akan ke samping. Di samping ini saya sudah melakukan perubahan memasang cover uh, cover spion ini dengan model karbon ya. <tuh> Nanti linknya bisa dilihat di atas. Dulu saya pernah uh, memvideokan link pemasangan karbon ini, teman-teman bisa lihat di atas video ini ya terus berikutnya ada juga nah ini handle pintunya saya buat warna merah link pemasangannya juga ada di atas ya nanti saya saya lampirkan untuk linknya nah ini sebelumnya saya pasangin stiker teman-teman saya pasang stiker kok hasilnya warna merahnya itu menjadi pudar gitu ya nah terus kemarin saya inisiatif merubah stiker ini saya cat dengan rubber paint yang modelnya uh, karet seperti itu ya cat karet terus saya lapisi dengan clear dari Samurai clear 101k kalau oh, salah saya lupa Nah ini hasilnya jadi jadi kelihatan glossy gitu ya kalau sebelumnya uh, pakai stiker warnanya tidak menyala sekarang warnanya merah menyala gitu ya ini saya kasih keempat sisinya pintunya handle dan juga saya melakukan pemasangan ini juga cover spion eh cover spion cover tangki ya ini linknya juga ada di atas nah ini semua saya pasangin stik, uh, saya cat semua ya handle pintunya itu terus ini juga dalamnya sudah saya pasang pelindung meskipun kemarin Waktu beli baru itu saya tidak langsung masangnya jadi ada racet-racetnya juga sama. Tuh. Nah ini juga kapurnya, <tuh> jadi kelihatan sporty gitu ya. Ada warna merahnya seperti itu teman-teman. Itu -teman. saya juga tambahkan, tambahkan stiker di sini Racing Development T.R.T. ya selain sebagai variasi aja saya juga uh, ada goresan di sini waktu pertama kali itu tergores motor sehingga ini berfungsi sekali untuk nutupin bekas lecetnya itu terlihat tidak eh, tidak kelihatan bekas goretan seperti itu Oke okay, saya kita akan masuk ke bagian dalam di sini saya sudah pasang uh, silplit ya untuk pemasangan juga ada linknya sudah ada di atas nanti saya berikan teman-teman bisa lihat proses pemasangannya nah ini untuk kalian saya memang sengaja beli seperti ini, ini kalian. tapi ini bahannya karet bahannya karet teman-teman jadi kalian bisa bisa dicek seperti itu ya saya pasang ke semua sisi ini saya pasang juga hanya karet meskipun dulu saya juga pasangnya telat akhirnya sudah leca-leca baru saya pasang gitu ya saya baru tersadar seperti itu kenapa tidak dipasang variasi gitu ya nah, ini terus satu bagian belakang juga saya pasang seal plate. plate nya modelnya seperti ini warna merah hitam nah ini ya menambah kesan sporty untuk mobil saya gitu ya lebih saya sendiri ini saya menyukai itu terus juga di belakang saya pasang uh, saya cat juga logonya saya tidak copot ini tapi saya cat dengan rubber paint juga warna merah supaya uh, kompak depan belakang gitu ya warnanya yang hamah merah untuk logonya saya tidak uh, tidak copot logonya diganti gitu nggak karena memang Uh, ini lemnya sangat rekat sekali ya seperti itu nah ini juga sama saya pasang keempat sisinya nanti ada videonya seperti ini terus juga saya tak lupa juga di dalam ini saya pasang konsol box ya konsol box kali ya ini juga uh, lengkap sekali bagus gitu ya terus juga ada saya ada juga beli ini dari dari joyous untuk ini dari USB gitu ya saya selanjutnya nggak pas nah, ini konsel box lampu lampu sudah saya ganti warna putih itu depan belakang untuk videonya ada juga nanti saya lampirkan di link ya di link video ini nanti bisa dilihat pemasangannya seperti apa terus ini juga saya tambah eh uh, bantal leher dan warnanya juga ada tetap masih ada merahnya karena memang mobil ini rencana saya mau buat lebih sporty gitu ya dengan warna-warna merah gitu nah, ini seperti ini. ini kondisi mobil saya gitu ya sudah uh, pasang uh, ini namanya pasang talang air ya talang air yang slim di keempat pintunya sudah saya pasang semua terus saya tambah ini list pintu list pintu ini modelnya seperti ini uh, letter U memang sih uh, sedikit kotor gitu ya karena mungkin kan debu juga seperti itu tapi saya selalu bersihkan nah, memang sih tidak terhindarkan untuk lecet lecat itu ya teman-teman ya karena memang pasang seperti ini, nah untuk video pemasangannya saya sudah nanti saya lampirkan di atas video ini ya itu aja nah ini perkembangan video saya mobil eh, saya selama satu tahun, pertama kali mobil turun, saya belikan cover nah ini kilometernya masih 5.000 5.400 karena memang saya jarang sekali bawa pergi jauh dulu rencananya beli itu untuk kerja ya untuk langsung kerja ternyata malah kena pandemi sehingga mobil ini lebih banyak terparkir di rumah gitu kan tapi waktu liburan dan waktu masa pandemi itu saya bawa ke Jogja gitu ya 500 km ya inilah kondisi mobil saya di masa pandemi ini selama satu tahun gitu ya Jadi cuma tidak banyak sekali terpakai. lupa juga di bagian atas saya pasang antena sirip ya sebagai tambahan aksesoris lagi. seperti itu nanti rencananya saya mau pasang roof rail tapi masih dalam proses pemikiran juga ya. terus saya rencana juga pasang nanti bagian bawahnya untuk towingnya, towing belakang. terus serta towing depan nanti rencananya saya pasang di sini nah, inilah update mobil saya selama satu tahun berjalan emang tidak banyak yang spesial ya nanti saya rencana masih untuk lampu Nanti saya akan buat juga ya terus saksikan channel saya perkembangan dari mobil saya apa aja aksesorisnya ya teman-teman uh, kenapa alasan saya membeli mobil Kalia ini terutama untuk yang versi tertinggi ya versi tipe G tipe G manual karena memang dulu saya uh, terbatas dengan budget juga pertama ya ini uh, Kalia ini terserang dari segi body memang saya sangat suka gitu ya sangat suka terus yang kedua di bangku tengahnya itu ada senderan kepalanya ada tiga gitu ya itu yang membuat saya tertarik seperti itu. Nah <tuh> rencana mobil ini memang saya gunakan untuk kerja gitu ya. Saya beli itu bulan Februari tahun 2020 eh, 2019 ini tipe tahun 2019 datang tahun 2020 Februari tahun 2020 ternyata pas Maretnya itu terkena pandemi gitu ya jadi mau nggak mau bekerja dari rumah WFH gitu ya work from home sehingga mobil ini sangat jarang sekali untuk keluar-keluar gitu ya paling kemarin waktu libur Desember saya bawa pulang ke Jogja ya sekitar 500 km lumayan itu tadi teman-teman bisa lihat ya kilometernya baru 5000 selama satu tahun seperti itu dan memang mobil ini spesial lah buat saya gitu karena suatu pencapaian dari saya gitu ya sama saya bekerja itu ya. ya itu review sedikit dari mobil saya teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sekali lagi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video saya dan komen berbagi pengalaman bersama kalian gitu ya saya memang belum masuk klub ya klub kalian uh, kalsi tapi nanti kedepannya saya akan mencoba untuk bergabung dengan komunitas ini itu uh, cerita saya dari mobil Kalia jangan lupa untuk subscribe ya <kuh> pojok kanan bawah yang ada tombol merahnya supaya uh, channel saya semakin berkembang membahas mengenai uh, Kalia maupun perkembangan perkembangan yang lain seperti itu ya itu aja uh, video saya kali ini thanks for watching sampai ketemu di video-video saya berikutnya bye bye terima kasih